sepak bola memang tak hanya soal gol tapi soal skill, kecepatan kerjasama tim dan juga gairah penonton kita mungkin mengenali Lionel Messi dan Ronaldo sebagai pemain dengan skill olah bola yang mumpuni keduanya bersaing ketat di hati para pecinta bola di generasinya namun, jika kita melihat lagi dalam urusan skill individu dan permainan yang cantik dan menghibur rasanya belum ada yang bisa mengalahkan Ronaldinho memangnya Seberapa hebat religio ini? Oke, okay, ini dia ulasannya. Ronaldo de Asis Moreira, atau lebih dikenal dengan Ronaldinho Gaucho, merupakan salah satu legenda terbaik sepak bola Brasil. Di masa jayanya pada tahun 2000-an, terutama saat ia berseragam Barcelona, ia kerap mempertontonkan betapa sepak bola bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat menghibur Bahkan, teknik-teknik yang ia peragakan dulu menjadi inspirasi bagi pemain-pemain di masa kini Jika teknik-teknik ini adalah jutsu seperti dalam film Naruto Mungkin Ronaldinho adalah Hokage kedua yang mana menjadi pencetus dan pencipta banyak sekali jutsu Kalian mungkin tahu nolok golnya Roberto Firmino Atau Tendangan bebas di luar bawah ala-ala Luis Suarez. Lihatlah, siapa yang lebih dulu melakukannya. Dalam urusan mengontrol bola, Ronaldinho lebih terlihat seperti menari dan bermain-main. Namun, sentuhan magisnya dapat membuat lawan terkesima dan boom. Hasilnya adalah gol indah, namun mematikan. Ronaldinho bisa mengobrak abrik barisan pertahanan tanpa kekuatan fisik atau kecepatan tinggi. Singkatnya, jika Ronaldinho sudah mendapatkan bola, siap-siap saja para pemain belakang untuk dibuat jatuh tak berdaya. Bukan karena beradu fisik atau keseimbangan Para back ini akan dibuat pusing sehingga mereka jatuh dan terpleset dengan sendirinya. Mereka akan dipaksa melakukan tackle-tackle, walaupun tetap saja tak selalu bisa menghentikan permainan magis dari seorang Ronaldinho. Salah satu momen paling unik dari Ronaldinho, adalah ketika ia membuat Sergio Ramos yang saat itu merupakan talenta besar Real Madrid tak berdaya. Barisan pertahanan Madrid dibuat terkesima dengan keindahan skillnya. Ia mencatatkan dua gol yang membuat kiper sekelas Iker Casillas mati langkah tak berdaya. Yang paling menarik dari pertandingan ini adalah ketika publik Santiago Bernabeu yang mana merupakan rival abadi Barcelona memberikan standing applause atas permainan cantik yang disuguhkan Ronaldinho setelah ia berhasil mencetak golnya yang kedua. Namun sayang, di masa kemasannya tersebut, Ronaldinho tidak bisa menjaga ritme karirnya. Ia kerap hidup hura-hura dan pesta pora sehingga ia melewati masa kejayaannya dengan singkat. Selepas pergi dari Camp Nou, Ronaldinho kerap berpindah-pindah klub hingga akhirnya memutuskan pensiun namun meski begitu di hati para bola Ronaldinho akan tetap menjadi pesepak bola paling menghibur sepanjang sejarah